Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sekalian pada kesempatan kali ini kita akan belajar Hukum waris dalam Islam Atau mungkin biasa kita mengangkat tema Dengan Meraih keberkahan melalui mawaris, baik kita mulai. Adapun kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama ucap Bismillahirrahmanirrahim.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 kita mulai dengan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran, dan pada materi ajar. Silakan anakku sekalian cermati peta konsep agar lebih mudah memahami materi, dan kemudian silahkan kerjakan tugas. Adapun kompetensi dasar, Yaitu, kita mengakui menerima ketentuan waris berdasarkan syariat Islam, kemudian peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, dan melaksanakan ketentuan waris dalam Islam yang keempat adalah mempraktikkan pelaksanaan. Pem Selanjutnya, indikator ketercapaian diharapkan anakku sekalian um, mampu menerima dan mengakui ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, kita akan memiliki kepedulian terhadap orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, lalu mampu menjelaskan pengertian waris atau faraid. Menyebutkan keutamaan Faraid, menyebutkan hal-hal yang wajib dilaksanakan sebelum membagi harta warisan. Kita menyebutkan dalil nas hukum waris Islam. Kemudian yang kelima menyebutkan sebab-sebab waris mewarisi. Menjelaskan pembagian ahli waris, menjelaskan rumus perhitungan warisan, menjelaskan ketentuan pembagian warisan jahiliyah. Mempraktikkan perhitungan pembagian warisan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah agar siswa memahami dan menerima ketentuan waris Islam, dan memiliki pengetahuan ketentuan pembagian warisan Islam, serta dapat mendapatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, cara sampai nyaris kepada manusia itu ada dua. Yaitu, yang pertama adalah jalan halal. Antara lain, yaitu dengan melalui waris, hibah, hadiah, bonus, ataukah upah dari pekerjaan kita. Lalu kemudian, dengan jalan yang haram. Seperti mencuri, merampok, korupsi, upah, upah dari pekerjaan yang haram. Selanjutnya, ini adalah peta konsep bahwa sebab waris mewarisi. Yang pertama kita ketahui pengertiannya dulu apa itu waris. Kemudian apa keutamaan warisan atau faro'id. Kemudian dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan sebagai dasar dari adanya Warisan, kemudian sebab-sebab waris mewarisi, lalu kemudian hal-hal yang menghalangi waris mewarisi. Terus, kita juga harus memahami yang wajib dilakukan sebelum pembagian warisan. Nah, lalu, kemudian siapa saja yang termasuk ahli waris? apakah semua ahli waris itu dapat menerima warisan lalu kemudian ada namanya hijab hijab itu adalah penghalang atau terhalang nah, setelah itu baru kita laksanakan perhitungan warisan bagaimana caranya kita nanti akan praktikan terus sebagai referensi kita juga bisa memahami sejarah bagaimana waris di masa jahiliyah. Nah, itulah peta konsep yang insya Allah pada pembelajaran ini kita akan e, lewati dan kita akan proses supaya kita kompeten di dalam. Kita menuju ke pengertian. Kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu warithah, artinya mempusakai harta atau menerima harta. Mawaris artinya harta pusaka atau harta warisan, tirkah artinya harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Jadi ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan disebut faraid atau mawaris. Selanjutnya adapun keutamaan faraid ataukah warisan. Rasulullah SAW bersabda. Ta'allamul fara'id wa 'allimuhunnas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsaw wa huwa awwalus hay'in ummati yang artinya pelajarilah fara'id dan ajarkanlah kepada manusia karena fara'id adalah separuh dari ilmu yang akan dilupakan Faraidlah ilmu yang akan pertama kali dicabut dari umatku. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adapun dalil nas atau sumber hukum ilmu faraid ada tiga. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu dan yang ketiga adalah ijma' para sahabat dan ulama. Selanjutnya sumber Al-Qur'an quran surah An-Nisa ayat 7 menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun wal linnisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasibum mafruḍu. Artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada pula hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan lalu kemudian dalam Quran surah an-nisa ayat 11 yusyikumullah fi awladikum li dzakrimi luhazilun thayin Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bahagian seseorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Selanjutnya ada pun hadis dalil dari Rasulullah SAW, al-wala ulahmati kalahmatin nasb. Wala itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab dan yang kedua, hadis yang kedua adalah ana la warithalah. Saya menjadi waris atau ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Selanjutnya, adapun hal-hal yang wajib sebelum harta warisan dibagikan. Yang pertama adalah biaya untuk mengurus mayat. Ini penting bagi keluarga khususnya bagi ahli waris bahwa warisan itu terjadi setelah adanya peristiwa waris itu terjadi setelah adanya peristiwa kematian jadi orang yang meninggal dan memiliki harta yang ditinggalkan maka harta tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya. Itu yang pertama makanya Biaya untuk mengurus mayat Itu yang lebih diutamakan Sebelum harta warisan dibagikan Lalu yang kedua Utang orang yang meninggal tersebut Harus ditunaikan Harus dibayarkan dulu terlebih Dahulu sebelum Harta warisan itu dibagi Lalu yang ketiga Wasiat Ketika dia masih hidup Adakah wasiat Yang sifatnya untuk kebaikan Yang harus ditunaikan Sebelum Pembagian warisan itu dibagikan Lalu kemudian yang, empat, yang keempat Zakat Zakatnya juga harus ditunaikan Lalu kemudian Selanjutnya Sebab waris mewarisi Ada beberapa asbab Ada beberapa sebab Seseorang dapat mewarisi Yang pertama adalah Nasab Hakiki ya Nasab Hakiki ini artinya adalah hubungan kekeluargaan karena rahim ya Karena hubungan darah Karena keturunan Itu disebut dengan Nasab Hakiki Nasab Hukmi Yang kedua adalah Nasab Hukmi Apa itu Nasab Hukmi? Yaitu hubungan kekeluargaan secara hukum Karena memerdekakan budak jadi seseorang yang memerdekakan budak Itu dapat mewariskan hartanya kepada apa, eh, Orang budak Dapat saling mewarisi Saling mewarisi antara orang yang dimerdekakan dengan orang yang memerdekakan Kemudian yang ketiga adalah Sebab adanya pernikahan, saling mewarisi karena sebab pernikahan. Jadi, suami dan istri yang awalnya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerabat, itu dapat saling mewarisi satu sama lain karena adanya hubungan pernikahan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hubungan Islam: mewarisi karena sebab persaudaraan seakidah. Saat seseorang tidak ada ahli waris sama sekali, maka yang berhak untuk menerima warisan orang tersebut adalah sesamanya muslim. Kemudian sebab-sebab waris mewarisi. Ini yang tadi disebutkan yang pertama nasab hakiki dijelaskan dalam firman Allah SWT Quran Surah An-Nisa ayat 7. وَأُولُلْ أَرْحَامِ بَعْضُهُمْ فِي كِتَابِ Orang اللَّهِ Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang kerabat di dalam kitab Allah. Terus yang kedua, karena adanya nasab hukmi, artinya kerabatan yang diperoleh karena memerdekakan atau karena perwalian. الْوَلَاءُ Lahmatika lahmatin nis nasbi Rawahu ibnu hebban walhakim wasahihahu Artinya wala itu adalah kekerabatan seperti kekerabatan nyenasab Lalu yang ketiga adalah perkawinan yang sahih Walakum nis fuma taraka azwajukum dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, dan yang terakhir, yang keempat adalah sebab hubungan Islam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Anak-anak la warithalah. saya menjadi waris atau ahli waris, orang yang tidak punya ahli waris." Anakku sekalian yang sama berbahagia yang hebat-hebat. Selanjutnya, sebab penghalang waris mewarisi ini yang disebut dengan hijab ya, hijab. Adapun sebab yang menghalangi terjadinya pewarisan saling mewarisi satu sama lain. Yang pertama adalah karena perbudakan atau disebut dengan Drik. Seorang hamba tidak mendapat harta warisan yang meninggal dunia. Lalu kemudian yang kedua adalah pembunuh, Al-Qatlu. Orang yang membunuh, keluarganya tidak mendapat harta warisan dari keluarganya yang dibunuh. Lalu kemudian murtad, ridah, istilahnya Riddah. Orang yang keluar dari Islam, tidak mendapat harta warisan dari keluarganya yang Muslim. Dan yang keempat adalah perbedaan agama, tidak boleh saling mewarisi orang yang berbeda agama. Ini yang dijelaskan tadi terkait tentang perbudakan. Bahwa budak tidak dapat menjadi ahli waris dari orang yang merdeka. Dwaraballahu masalan abudun mamlukun la ya. yakadiru ala Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap Lalu yang kedua pembunuh, ya lah yarisolqatil minal maktulil, sih yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuh. Dan yang ketiga murtad dari Abu Bardah, ia berkata Rasulullah SAW mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi bisa Alaihi Wasallam menyuruh supaya aku membunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan sedangkan laki-laki itu murtad. Dan yang terakhir adalah orang kafir. La yaritsu muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir itu mewarisi orang Islam. anak sekalian yang hebat-hebat. Lalu kemudian pembagian ahli waris Ya. Nah ini kita sudah mulai masuk di e, pembahagian ahli waris Ahli waris ada e, dua jenis kelamin dan perolehan harta ya. Ada dua kategori nih ya Jenis kelamin dan perolehan harta Tentu jenis kelaminnya ada dua Laki-laki ada 15 orang Dan Perempuan ada 10 orang. Berarti keseluruhan 25. Ingat, laki-laki 15 orang. Untuk ahli waris laki-laki ada 15 orang. Dan ahli waris perempuan ada 10 orang. Lalu kemudian, peralian hartanya juga terbagi dua. Ada asobah dan ada zawil furut. Apa itu zawil furut? Dan apa itu asobah? Kita coba simak. Aswabah itu adalah ahli waris yang menghabiskan harta atau menerima sisa dari Zawil Firut Sementara Zawil Firut adalah ahli waris yang ketentuan bagiannya telah ditetapkan oleh Nas Al-Quran 15 orang ini laki-laki dalam satu keluarga Semuanya ada, maka tidak semua dapat ahli waris Berhak mendapatkan ahli waris hanya tiga orang saja Yaitu bapak, anak laki-laki, suami Ya, ada pun 10 orang dari pihak perempuan Yang pertama anak perempuan Dua anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah Ketiga ibu Yang keempat ibu dari bapak Ibu dari ibnu, Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu yang belum berselang laki-laki Enam saudara perempuan yang si sebapak, apa, Saudara perempuan yang si Saudara perempuan yang si ibu Yang kesembilan istri Dan 10 perempuan yang memerdekakannya jika dan jika 10 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapat war, mewarisi yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya lima orang saja. Yang pertama istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki, yang keempat ibu, yang kelima saudara perempuan yang seibu sebapak. Jadi ada lima orang. Yang dapat mewarisi jika semua ahli waris yang sepuluh itu semuanya ada Selanjutnya Jika 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya pun ada Maka yang pasti mendapat hanyalah ya, Hanya salah seorang dari suami atau istri Ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan ya. Jika 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan pihak perempuan semuanya ada Maka yang pasti mendapat hanya Suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan Oke, Ada lima orang ya Ada 5 orang Itu pun jika salah seorang di antara mereka yang uh, salah satu dari mereka ada yang meninggal, maka ini misalnya si istri yang meninggal, maka yang berhak menerima itu suami, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Sebagainya begitu, suami meninggal mendapat istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Baik. Ya. Tadi kita bahas Zawil Furud Ada dua ya, ada dua Perolehan harta itu ahli waris Menurut perolehan harta itu ada dua Zawil Furud dengan Aswabah Nah sekarang kita jelaskan dulu Zawil Furud Zawil Furud adalah ahli waris yang memperoleh bahagian harta warisan Yang sudah ditentukan oleh syarat Di antara mereka ada yang memperoleh 1 seperempat, 2 1 dua 4, 1 8, 1 3, 2 3, dan 1 dari harta warisan ingat seper2 seperempat seperdelapan, 8 dua 2/3 seperenam. ada 6 ada enam 6 bahagian Siapa dia yang termasuk ahli waris yang memperoleh seperdua? 2 yang pertama anak perempuan tunggal dua cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki tiga saudara perempuan tunggal yang sebapak? empat saudara perempuan tunggal yang seberapa lima suami apabila pewaris atau istrinya tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan jadi ini dapat seperdua ya suami apabila pewaris istrinya tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan kemudian ahli waris membahas dapatkan bagian seperempat suami apabila istri meninggal dunia mempunyai anak atau cucu Lalu kemudian istri, mendapat juga seperempat, seorang atau lepun lebih bila pewaris atau suami tidak meninggalkan anak atau cucu. Siapa yang mendapatkan seperdelapan Yaitu istri, seorang atau lebih, apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu. Kemudian ahli waris yang mendapatkan dua pertiga, ada empat dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki bila anak perempuan tidak ada tiga dua orang saudara perempuan atau lebih yang si ibu sebapak. dan yang keempat dua orang saudara perempuan atau lebih yang adapun ahli waris yang bagiannya sepertiga yaitu ibu Apabila si pewaris atau anaknya tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki Atau dua orang saudaranya Atau lebih laki-laki maupun perempuan Sekandung sebapak atau seibu saja Dan yang kedua adalah dua orang saudara seibu atau lebih Baik laki-laki maupun perempuan Ini dapatkan Dan ahli waris yang bahagiannya seperenam Bapak atau kakek apabila ada anak, cu ada anak atau cucu Ibu apabila ada anak atau cucu atau ada dua orang saudara Nenek seorang atau lebih bila tidak ada ibu Empat seorang saudara seibu Lima cucu perempuan Enam seorang saudara perempuan sebapak nah, Kemudian selanjutnya aswabah tadi, tadi disebutkan zawil furut Nah sekarang aswabah, aswabah adalah ahli waris yang bagian dari harta warisannya tidak tertentu Misalnya seluruh harta warisan jatuh kepadanya karena tidak ada ahli waris Zawil Furud. Yang kedua sisa dari harta warisan setelah dia diambil oleh Zawil Furud. Yang ketiga tidak berhak memperoleh bagian pusaka karena harta warisan itu habis dibagikan kepada Zawil Furud yang berhak menerimanya Selanjutnya, asawa binafsih. asabah binafsi itu adalah bahagian dari aswabah, ya, aswabah. Jadi seseorang menjadi aswabah karena dirinya sendiri itu disebut dengan aswabih binafsih. Dia adalah ahli waris yang menjadi aswabah secara otomatis bukan karena ditarik oleh ahli waris zawil furut. Asawa binafsih. Di, binafsi terdiri dari 13 orang Semuanya laki-laki Dengan urutan jenis aswabah Yang pertama aswabah binafsi Yang kedua aswabah bi ghairihi Yang ketiga adalah aswabah ma'al ghairihi Hijab ini ada dua Nuksan itu menghalangi separuh Atau mengurangi bahagiannya gara kehadirannya uh, Ahli waris yang lebih dekat hijab hirman adalah menghilangkan sama sekali ataukah menghalangi sama sekali sehingga eh, ahli waris tersebut tidak boleh menerima karena ada ahli waris yang lebih berhak yang lebih dekat selanjutnya mari kita coba menghitung warisan nah cara menghitung bagian masing-masing ahli waris dengan menggunakan asal masalah Asal masalah apa itu? Asal masalah adalah suatu bilangan bulat yang dipergunakan untuk membagi harta warisan sebelum dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak. Jadi, perhitungannya tergantung keadaan adanya ahli waris. Selanjutnya rumus perhitungan warisan. Nah, ini penting ini. Kalau yang ada hanya ahli waris asabah, maka asal-masalahnya jumlah ahli waris yang ada itu, misalnya, ahli waris terdiri dari tujuh orang anak laki-laki, maka asal-masalahnya adalah 7. Misalnya, harta warisannya ada 100 juta, maka 100 juta bagi 7. Jadinya sama dengan 14.285 sekian-sekian-sekian Yang akan diterima Dibagikan kepada setiap anak laki-laki Jika ahli waris itu terdiri dari ahli waris aswabah, Yaitu anak laki-laki dan anak perempuan Maka asal-masalahnya adalah Hasil penjumlahan dari dua kali jumlah ahli waris laki-laki Ditambah jumlah ahli waris perempuan Misalnya Ahli waris terdiri dari dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan maka asal masalahnya adalah dua kali dua tambah dua sama dengan enam. Misalnya harta warisan 100 juta ahli warisnya adalah dua anak laki-laki dan dua anak perempuan maka untuk dua anak laki-laki empat kali seratus juta per enam maka Jadinya enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam sekian sekian sekian berarti eh, ini akhirnya menjadi masing-masing dapat tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga. Nah, selanjutnya untuk dua anak perempuan, dua kali seratus juta per enam, jadinya 33 juta. Dan sekian-sekian-sekian, akhirnya per orangnya khusus untuk anak perempuan ini mendapatkan enam belas juta. Nah, nah, maka. Keseluruhan jumlahnya 100 juta rupiah. Adapun rumus perhitungan warisan, jika ahli waris hanya satu orang ahli waris dawil maka asal masalahnya adalah bilangan penyebut bagian ahli waris itu. Misalnya ahli waris hanya seorang anak perempuan. Asal masalahnya adalah bilangan penyebut bagian seorang anak perempuan yaitu 1 per 2 Berarti angka dua di situ. Harta warisannya misalnya 100 juta. Maka bagian seorang anak perempuan 100 juta per 2. Nah, jadinya berapa? Jadinya 50 juta. hari ahli waris yang ada ini, misalnya harta warisannya 100 juta, istri seperdelapan sama dengan tiga kali seratus juta per 24. puluh Kemudian bapak seper 6. empat kali seratus juta per dua puluh empat sama dengan enam juta lebih, ya. Ibu bagiannya seper 6. sama dengan empat kali seratus juta per dua puluh sama dengan bagiannya bapak. Jumlah Bagian dari zawil furut tersebut adalah 45 juta 833 334. Sisanya untuk seorang anak laki-laki mendapatkan 54 juta 166 ,666. Itu karena dia dapat asabah. Jadi semua yang tersisa diambil semua. Kasus pertama, kasus kedua. Baik, selanjutnya adalah hukum waris di zaman jahiliyah. Ya Coba perhatikan. Keturunan, yaitu keturunan yang ditentukan. Yaitu anak laki-laki yang kuat berperang saja. Perempuan dan anak-anak tidak berhak mendapatkan harta warisan. Itu di zaman jahiliya begitu. Kemudian pada zaman jahiliya juga anak angkat di masa anak akan memperoleh atau warisan nah, lalu kemudian yang terakhir atau ada perjanjian atau sumpah ya perjanjian sumpah itu berhak mendapatkan warisan baik eh, terakhir buat studi kasus tentang perhitungan warisan dari sebuah keluarga silahkan tuliskan pada kertas A4 kumpulkan kepada bapak guru ya sekian Uh, ini soal latihannya, anak-anak sekalian. Suara meninggalkan harta warisan uang sebesar 200 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri dari ayah, ibu dua orang, saudara laki-laki tiga orang, saudara perempuan dua orang, anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Berapa bagian masing-masing? Silahkan dihitung ya, sesuai dengan uh, apa namanya penjelasan yang telah dipaparkan. Nah, ini lagi. Selanjutnya, ini untuk penelitian. Ini referensi yang kita gunakan dalam pembelajaran ini.